Lagu yang berjudul Rasa Itu, ciptaan dari Lesti, Sela, dan Ira-Irawan yang dinyanyikan oleh Ka Marjin. Kita lihat persahabat kalimat caption yang dituliskan oleh Leslar Sweety. Itu yang masih bingung, lagu berjudul Rasa Itu, ciptaan Lesti, Sela, dan Ira-Irawan. Tahun 2015, dinyanyiin sama Mumi Guzel, margin. Dan maaf Bunda L belum pernah nyanyi lagu ini dan ini bukan ciptaan ST12 Lagu ST12 yang di cover Bunda L adalah saat terakhir Tuh persahabat yang masih bingung mengenai lagu yang berjudul Rasa Itu Ciptaan Lesti, Sela, dan Ira-Irawan yang dinyanyikan oleh Kak Marjin persahabat ya Berharap banget Bunda Lesti bisa berkarya dan selalu memberikan karya terbaiknya Kemudian juga, persahabat, Leslar Switi kemarin mengunggah sebuah postingan video, persahabat, ya, dan tentunya menekankan kembali dan menjelaskan bahwa fans yang baik itu tidak pernah dibayar. Fans best yang sangat tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar, mencintai keluarga, mencintai kedua-duanya, persahabat, ya, tidak memihak satu dan yang lainnya. Kita lihat, persahabat, kalimat yang diunggah oleh Leslar Switi. Maaf ya buat si tukang pegeliat aku tak pernah dibayar atau disawerin duit sama idolaku Alhamdulillah saya sayang mereka tulus jadi tidak dibayar pun akan tetap setia sayang sama mereka berdua Itu kalimat penegasan Kita lihat juga bersahabat kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah ini asli no google sorry sorry strawberry yang bilang gua dibayar denger lo pada kasih sayang gua ke Leslar Tulus sok-sok kau live bilang kau dibayar berapa tuh bersahabat ya banyak yang bilang memang tentunya fanbase Lesti dan Rizky Bilar itu dibayar tapi nyatanya tidak dibayar sedikit pun fanbase Tulus mensupport, mendukung Lesti dan Rizky pilar Kemudian juga persahabat ya Ada postingan dari L2W Satu jam yang lalu Mengunggah sebuah postingan DM yang masuk Persahabat ya dari Fanbase lain juga Kita lihat di sini persahabat DM-an ya. Hai Min sekarang lagi rame Tentang video itu Maaf ya Min jadi banyak yang jelek-jelekin Mimin Apakah saya harus hapus videonya Itu pertanyaan Video apa ya kata admin L2W yang itu, awalnya oh enggak tahu. Tadi di repost aja, enggak lihat katanya persahabat. Ya, klarifikasi aja, Kak. Nanti biar kami postingan kalau bukan kami yang bikin, karena hanya repost persahabat. Kita lihat di sini ada sebuah kalimat caption panjang yang dituliskan. Assalamualaikum, karena banyak fitnah pada Ayu, kami hanya meluruskan mengenai video yang direpost di akun L2W. Karena banyak yang tag video jadi hanya posting tanpa cek video. Yang tag sangat banyak. Karena sedang musim vote, kami tidak tahu kejadian apa yang ramai bahkan banyak yang membuli Ayu. Yang membuat sudah meminta maaf dan menghapus karena nama L2W dan Ayu yang dibawa terus. Sampai difitnah dan dibully fisiknya, padahal akun Instagram Ayu off sejak lama. Karena dia sakit dan sedang masa penyembuhan sejak lama. Sedangkan akun L2W hanya upload voting, donasi, dan ajakan streaming.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 Bagaimanapun, kita manusia tidak ada yang sempurna. Case closet semua bukti sudah kami dapatkan. Itu kalimat caption panjang yang dituliskan oleh L2W. Kemudian persahabat di kabar selanjutnya, Bu Fir pun persahabatnya satu jam yang lalu, ini mengunggah sebuah kalimat, You move on, bikin akun baru. Karena prestasi itu hanya tinggal kenangan dan sejarah yang dibuat Leslar Lovers Bisa yuk mulai dari nol lagi Itu ajakan dari Bu Fier kepada L2W persahabat Kita lihat juga persahabat ya kalimat yang ditulis oleh Virus Leslar Karena sampai kapanpun nama L2W akan diingat dan dikenang sebagai nama Leslar Lovers World. Muri dan prestasi-prestasi lain itu didapat atas nama Leslar Jadi baiknya sekarang kalian L2W Ahal Lesti buka lembaran baru Dengan akun baru insya Allah bisa tetap berbuat kebaikan Juga dan insya Allah orang-orang yang berisik itu akan diam Yuk semangat bikin akun baru mulai dari nol Itu ajakan dari Bu Fir, persahabat ya Untuk buat akun baru Biar orang-orang yang sudah membuli itu diam bersahabat Kita doakan saja mudah-mudahan ya permasalahan ini cepat terselesaikan Tidak ada lagi fanbase 1 dan yang lainnya adu argumentasi dan saling menyalahkan bersahabat ya Stop bully, stop fitnah Yuk sama-sama kita bergandengan tangan dukung keduanya Mudah-mudahan, persahabat, ya, Leslar, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita selalu menunggu kejutan dan pastinya kabar baik dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana, persahabat, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar spesial dari Lesti dan Rizky Bilar, tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.